Shalom, seorang sahabat kita bertanya Apakah ada kehendak bebas manusia yang harus dijalani setelah ada kehadiran roh kudus dalam diri orang percaya Tuhan Yesus? Kita simak jawabannya setelah yang satu ini Silahkan like, subscribe, dan share Tuhan Yesus menyertai kita selalu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 Kata bebas berarti tidak harus dijalani. Pilihan Jadi, kita hilangkan kata harus dijalani dari pertanyaan tersebut. Masih adakah kehendak bebas manusia setelah ada kehadiran roh kudus dalam diri orang percaya Tuhan Yesus? Jawabannya, masih ada. Satu di antara ayat-ayat yang menerangkan bahwa Orang-orang percaya memiliki kehendak bebas setelah percaya Tuhan Yesus adalah surat Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di dalam ayat tersebut ada satu kata,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 kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Artinya, kita masih memiliki kehendak bebas, tetapi Paulus menasihatkan, dan ini juga adalah pesan Allah bagi kita semua, jangan bebas melakukan apa saja yang kita ingin lakukan sebebas-bebasnya. Sebaliknya, bebaslah untuk saling mengasihi dan saling melayani. Sahabat Alkitab,